Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup, sungguh. Beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Wen. Ma. mau ini anakku Doi